Kau yang selalu menginginkan kami semua bahagia, Kau yang selalu khawatir kami tertutup, Menetes air mata cinta. Aku luka jiwa kamu Langit menjerit tak lagi Bumi tak mau berkata lagi Allah Durhaka kami yang tak terhibur jari Air mata cintamu Membasuh luka jiwa kami Langit penjerita tahan lagi Bunyi tak mampu berkata lagi Bunyi tak mampu berkata lagi Mampu Terkata berkata lagi.